Karena kita ready stop, berapa DP, berapa angsuran per bulan yang ingin konsultasi, silahkan saja di channel AUR official. Kebetulan kita ada ready stop, makanya kita memberikan informasi. Semoga informasi ini sangat bermanfaat terhadap teman-teman, khususnya untuk mencari mobil impian baik itu mobil Pajero Sport, mobil E300, unit Canter, Expander. Kami akan bisa bantu, baik itu proses kredit maupun cash. Silahkan saja di kontak person ke nomor 081374656554, tentunya ya, karena kita ready stock. Ini pengeluaran terbaru khusus untuk L300, Kantar itu Euro 4 dan Pajero Sport. Banyak bonus dan diskon menariknya. Silahkan saja untuk di kontak person ke nomor 08374 65 6554. Stok kita ready banyak hari ini Jangan ragu dan jangan bimbang ya Khusus tahun ini kita akan mengadakan diskon Dan cashback bunga spesial Buat nasabah kita yang berada luar sana Khususnya buat untuk mobil L300 pengelola terbaru Euro 4 tentunya Untuk bagi para-para para petani yang berada luar sana silakan saja Semoga informasi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman atau sahabat yang berada di luar sana Kita ulangi lagi